Okay, ini adalah part pertama yang diupgrade untuk Ninja 150 RR ada SK3 dari Bipro. Dulu nih, nih, coy. Ini kayaknya bekas pemakaian. Part bekas display gitu atau lecet-lecet ini. Ini dapat di harga 57.000 plus ongkir. Lalu part yang kedua. Nih, eh underbone. Step underbone Ninja RR RC3. Ternyata belum. Aduh, trisi coy. Ternyata belum dirakit ya. keren udah jadi gitu. Hanya mesti diapalin dulu. Nah, itu dapat di harga 400 ribuan <laughs> Lanjut, yang mau tahu tokonya di mana? DM aja Instagram mxpl25. Part yang ketiga, kaliper yang belakang, Ninja RR dari Nissin Samurai Brake. Oh, ini agak mahal. Ini harganya 250.000 Kenapa mahal? Karena merek mereknya besar. <laughs> Begitu. Tar. Parti yang depan sama kaliper juga untuk yang depan. Nih berikutnya kaliper yang 4 piston mesin juga ini harganya lebih mahal sedikit dari yang tadi 200, 275 Nah, untuk part yang ini ini adalah master rem depan Sebenarnya master rem depan ini tadinya udah terpasang di reking saya cuman karena reking kalau pakai tabung gini kelihatannya kurang simpel gitu. Kayak jadi ribet sendiri gitu motornya. Jadi saya pindahin ke Ninja RR ini. Ini harganya masih sama Rp 175. 100, nah lanjut ke selanjutnya ini semua part-part murah lah kalau mau tahu tokonya dimana nanti di tengah-tengah video ini ada sedikit iklan nah itu intermezzo aja ya Kita lanjut ke discakramnya tuh itu pake Bipro yang ukuran 300 floating katanya tapi nggak goyang sih nggak goyang sama sekali Kita lanjut ke video setelah dipasang part-part yang barusan ditampilin itu semuanya sudah terpasang cuman kendalanya nih yang depan uh, ternyata mau mentok guys mau mentok ke velg si kaliper remnya kaliper rem mesin brake nya nih mau mentok nih ada berapa mili gitu. Tuh, momen Riskan banget kan? Sekarang lagi mau ngakalin nih. Uh, nah, kita mau coba pakai di uh, bracket kaliper yang bawaan dari Samurai-nya. Yang PNP Ninja 150 rr kita coba ya. Apakah bisa <laughs> ya, Bunda? Bener Benar-benar sih bisa ya. Nah, untuk depan itu aja kendalanya. Nanti kita coba pemasangannya untuk sistem pengereman belakang ini cukup mudah kemarin, karena saya ganti RC3 buat underbone-nya. Nah, sini paling nanti kalau teman-teman ada yang sama juga pakai RC3 yang ini paling. Bosing di sini nih, bos ininya udah disediakan sama RC3, tinggal kita nanti tambah di sini buat master rem yang bawaan kecuali master remnya ganti nanti, itu akan lebih mudah kayaknya. Untuk selangnya pakai yang 60 sentian, pengereman belakang sih gak ada masalah PNP. dan uh, daya cengkramnya emang lumayan ya kali parnis ini nih. segitu paling untuk sistem pengeremannya nah ini yang dimaksud iklan teman-teman <laughs> ya namanya juga ya jadi langsung aja ke Tokopedia terus MXPL spare part, nah disitu bakal ada spare part, spare part ori ataupun aftermarket yang sorry. jadi kita gak main KW-KWan karena yang KW itu belum tentu safety nah contohnya ini nih MDRM R.I. King dengan harga setengah harga barunya jadi bisa lebih murah dan bisa lebih safety itu aja teman-teman lanjut ke videonya ya sorry sorry nih Yeah. Nah, sudah terpasang bracketnya dari Samurai Brake yang MP Ninja 150 RR tadi ternyata hasilnya lumayan tidak setipis yang tadi itu jaraknya agak renggang sedikit dari yang tadi karena karena dari kaliper Nissin itu ada ininya nih kayak ring gitu di bagian sininya, kalau ini kan rata nih. Nah, kalau yang kaliper mesin tadi ada bandulnya di sini nih. Buat kalipernya jadi agak maju ke sini, memperlebar jarak antara kaliper sama velg. Kala... Cuma masalahnya belum beres nih. Cok, tuh masuk lubangnya nggak tahu Gak bisa ini udah mentok nih. padahal ini ukuran 300 tapi gak masuk cuma tetap mentok kalau kalau dipaksain ke sini dipaksain ke sini si baut ini gak masuk terus ininya keburu mentok gitu padahal belum bond ini belum masuk Aduh PR Ntar deh akalin dulu ya Dan setelah beberapa purnama Berlalu <laughs> Akhirnya Sudah beli Plat besi 6 mili, Sudah konsultasi Sana sini Ternyata Yang paling bener Emang Kasih ke ahlinya aja Jadi Lubangnya itu digeser, si lubang yang tadi standarnya di situ ditutup dulu, bikin lubang lagi, terus di apa namanya dibikin ulirnya lagi. Jadi tinggal plug deh, nggak usah macem-macem lagi kayak gini. Nah masuk sudah, tinggal plug PNP. Nah itu paling teman-teman red sistem pengereman dari ninja rr Oke okay, terima kasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa ikuti video selanjutnya dan tonton juga video sebelumnya terima kasih